Assalamualaikum, welcome back to my channel Fitri Helen Di video kali ini saya mau memasak tumis oyong Yang dicampur udang kering Atau ebi Nah teman-teman biasanya uh, Banyak sekali ya istilah oyong Kalau di Jawa sendiri saya biasanya Biasanya nyebutnya emes Ada juga yang nyebutnya gambas nah, untuk bahasa mandirnya sendiri Yaitu sekuah Ya sekuah jadi ini ms sudah dikupas kulitnya lalu dipotong-potong sesuai selera Nah untuk kali ini dicampur cukup dengan daun bawang dan udang kering alias ebi Untuk bumbunya seperti biasa ya Bumbunya hanya garam dan kaldu jamur Oke teman-teman nah kita sekarang masukkan oyongnya Jangan lupa campur air sedikit aja ya nggak usah banyak-banyak karena ini rencananya mau ditumis Biasanya, kalau saya sendiri dulu, waktu di Indonesia, ya, kalau masak suka di sayur-sayur emes sayur kayak gitu, kan? Kalau orang Jawa nyebutnya "jangan emes" atau "jangan oyong". Nah, kalau di sini kebanyakan mereka itu lebih suka masakan yang ditumis, dan ini adalah salah satu makanan favorit orang Taiwan, ya. Untuk menumis dibutuhkan waktu kurang lebih 3-5 menit Agar oyongnya itu benar-benar matang sempurna ya Jadi nggak keras gitu, nggak keras, nggak lembek Nah setelah itu kita tutup dulu sebentar Kalau sudah airnya menyusut kita bisa ditambahkan lagi air sedikit aja Tidak perlu banyak-banyak Oke okay, selanjutnya tambahkan satu sendok teh garam kemudian sedikit aja kaldu jamur Jadi untuk kaldu jamurnya itu hanya untuk peras aja ya gak usah banyak-banyak karena ini udah asin Ya okay, teman-teman jadi tumis ms ini atau tumis oyong adalah salah satu makanan favorit orang taiwan ya mereka suka banget mengkonsumsi atau memasak tumis oyong ini bisa dicampur dengan telur ada yang dimasak dengan ebi kering atau terasi, pokoknya banyak sekali kreasi dari tumis oyong ini bukan hanya untuk disayur tetapi ditumis juga banyak variasinya nah kalian wajib cobain ya untuk mengetahui kematangan dari teksturnya kita bisa melihat dari perubahan warnanya seperti daging oyongnya apakah sudah terlihat lunak atau kita bisa mencoba dengan spatula apakah sudah lumayan lunak atau masih keras jadi kalau memang sudah lunak kita bisa angkat lalu bisa siap dihidangkan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 let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and you worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Like a test that I feel so depressed when I can't seem to get out I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth I desire your worst, so you can just hide while I work <laughs>